24 jam. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Saya Iptahudin, founder pptpixel.com. Sampai jumpa di kelas pptpixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for ads pptpixel.